Karena belanja jam habis ini juga gratis jam tangan Yoi G-Shock 1,5 juta rupiah gila, loh hari gila, gini gila, gila, loh Oke ya, Oke okay. okay, buat teman-teman uh, persepsi atau yang gabung diskuter Jam kali ini tuh pengennya seperti apa ke depannya? Harapannya sih bisa seperti ini semua sih yang, yang tidak kenal jadi kenal yang pertama Terus dari komunitas-komunitas komunitas atau ke klub lain dari teman-teman Itu bisa semakin buyu Jadi tidak akan beda bedakan antara satu sama dengan yang lainnya biar itu sama kita diperkenalkan di sini kan dari hobi Vespa Siang -siang. berarti siapa aja mas yang boleh gabung ikutan persepsi apakah harus punya Vespa beneran atau sebenarnya aku pengen ikut mas tapi gak punya Vespa itu? siapa aja mas siapa aja siapa, siapa aja boleh, boleh. boleh ikutan yang Vespa yang penting Vespa. ya itu dia menurut saya acara ini uh, acara event yang jarang di Surabaya terus menurut saya eventnya bagus ...besar dan bisa mempererat kita-kita uh, skuteris yang ada di Surabaya. Ya, kedepannya lebih sering lagi. Ya, pokoknya tiap kali ada acara, seneng sengaja Tapi hari ini emang luar biasa. Acaranya sama MacWatch seneng sekali. Terima kasih banyak ya. Sada Ayo ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding sukses selalu itu I okay. need